Apa sih ini? Kamu jangan masuk campur kuasan Soal ini soal aku dengan ayam. Kamu hanya anak tiri dariku yeah, yeah. Aku tak mau diam Cuman anak tiri, boblak yeah, Emosi gue sih Ayah kau yang tergila-gilakan Kebri, oh, ini kayak perempuan nakal kali aja ya <tik> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teta Oke okay, cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya. Dan pastinya cuy demi kesehatan kita jangan lupa cuci tangan dan jaga SOP cuy ya. Saya lihat di berita itu jangkitan di Malaysia juga tuh bertambah parah gitu cuy ya. Semoga aja cepat surut gitu ya, semoga aja cepat uh, apa namanya turun kembali dan normal kembali pastinya cuy ya. Oke, okay, kali ini kita akan melanjutkan lagi part kedua dari film piramid yang berjudul Uh, saya nggak nyangka aja cuy ya View-nya bisa mencapai 10.000 gitu ya Saya nggak berpikir uh, view-nya bakalan sampai segitu cuy Ternyata banyak peminatnya Tapi jarang yang request gitu ya Itu yang jadi Apa namanya Jadi eh uh, Pertanyaan saya kemarin cuy Jarang yang request Tapi banyak yang suka Mungkin karena komedinya cuy ya Oke okay. Di sini uh, saya akan jelaskan sedikit cuy ya kemarin saya tak mau melihat komentar korang. Saya sengaja tak mau melihat komentar korang karena saya tak mau korang spoiler cuy. Korang semua sudah tengok video ini atau film ini dan saya sendiri belum belum tengok sama sekali cuy. Jadi saya tak mau melihat komentar korang jadi saya minta maaf ya. Saya minta maaf tidak mau melihat komentar korang karena saya tak mau kalau kurang ada yang spoiler cuy Kelanjutannya ini seperti apa Oke dan langsung aja cuy tanpa banyak cakap lagi Jom kita lihat part kedua dari film Piramli yang berjudul Antara dua Derjat Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Boom. Oke okay, sebelumnya cuy, saya mohon maaf banget kalau memang di video ini ada yang part yang dihilangkan Berarti bukan salah dari channel Nostalgia Warna cuy Itu karena copyright Copyright ya, tolonglah mengertilah cuy ya Mengerti juga dengan channel Nostalgia Warna cuy Itu karena copyright Intinya alur ceritanya saya bisa paham gitu ya Oke okay, lanjut Dan aku lihat dengan mataku sendiri Mayat Tengku Jaleha terbujur di atas usungan Kalau kau tak percaya Kau tanya Ali, kau tanya Madi, kau tanya Kasim Kau tanya semua sekali budak-budak mizik Ini ada tanda tanya tersendiri cuy Gazzali Orang yang berdarah feodal macam Tengku Karim itu Dia lebih suka melihat anaknya mati Daripada melihat anaknya membuat perhubungan Dengan orang kebanyakan seperti kita ini Jangan-jangan ya? dia pukul Tengku Jalihah sampai mati. Itu sebablah Ibu in Ins datang. Ini kok bisa mati itu ya? Tengku berjaga-jaga. Adakah terlihat apa? Bersih, pun tak, ada. <tuk> <tuk> saya pun tancar, tak ada pencuri, kan? nah, malam tadi. Sayang, kua, gitu. Ini kan? Main -main, kan? Nah, oh, ini dia kan? Saya pikir kemarin itu Piramli uh, apa namanya <tuk> uh, kayak menghayal gitu ya? ini Coba ini kan udah jelas langsung. gitu sih. Dia Tidak ini. Kan? Mendien. Apa dinya? Matanya sumbang ganda. Sumba. Ini mesti lekas dibaiki, kemukri. Tapi di manalah cari tukang perbaiki piano? Di sini pun ada. Ha. Hmm. Ah, bagaimana dia tahu di sini ada? Barangkali juga. Ya, mana tahu barangkali ya. Ah, uh, biar suruh naik mencari. Naik. Let's. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada banci? Betulkah di rumah ini ada tukang baik piano? piano siapa yang rusak? Pemain piano tu baiki. Di rumah besar itu. Ah, uh, ya ya ada. Uh, naik dulu, Cek. Naik dulu. Tak apa, terima kasih ah, Tak apa kalau tak menaik, tunggu di sini Ha, Radali Kau ambil ni Kau pergi perbaiki kitian orang itu Dan kau boleh puaskan hati kau sendiri Pergi, ambil Sekali aku caput, ambil lah <laughs> Sekali aku caput udah berhutang di sini ceritanya sih kasihan bukan tali yang ini yang mana pula ini <laughs> kan tali leinku ini ditempatkan Profesor Pian. Hmm, dah dapat diploma. Ini lagi <laughs> cantik buat tadi. Mungkin kembar kali je ya. Mata, mata putih, ya, dinda, yang kumbang ni mata putih ke mata hitam? <laughs> Hantamlah mata kelabu. Oke, <laughs> aku hibah. itu nak eh tukang baik piano jemput masuk gembar kali cuy dia bisa enggak ingat gitu njago dia mana Dah sejam je. Kalau sudah ahli tak sampai 5 minit. Betul banget Berapa punnya? Tak payah nanti. Macam rosaknya kalau sedikit. Eh soal Kalau kaum jambel Seandainya saya pintar main macam ini. Bila. Bila. Kok jadi izinnya memang semangat. Barangkali dia terperanjat si gira atau pakik tua enggak. Maka Itu tadi pura-pura ingat apa? Memang tidak ingat sama sekali sih. Cakap aku Korang semuanya bohong pada aku Korang mengatakan Zaliha sudah mati Padahal dia masih hidup Hei Zali yang kau lihat tadi tu bini orang tahu, Jangan kau salah terkam, Pecah pula kepala kau Baiklah kalau dia tu Zaliha apa buktinya Dia telah memetik piano lagu yang aku ajak dahulu Kalau usaha tidak cukup buktinya gadali. Sudahlah Sudin, jika kau tak takde kau turun di bawah jangan pisinglah. Aku tak suruh turun di bawah jangan bising Siapa yang nak percaya cakap kau ni? Cakap kau ni macam orang gila. Sudahlah. Oh, Ini aku sikit duit wei. Abu, aku nak bagi telefon nak panggil kau, nak katkan tak tahu untuk minta hospital. Sudin, kau jangan sindir-sindir aku pada Abu Din. Aku terajang kali berapa tahun tadi. Ya ya. Orang kasihkan nasihat, bukan dia balas dengan terima kasih. Dia nak terajang pula kita balik. Aku tak perlu dengan nasihat kau, Din. Jikalau kau tak perlu dengan nasihat aku, kau boleh pindah dari sini ke hospital gila. Di sana memang banyak orang seperti kau. Eh, hey, polis! Polis! Polis! Kau sulit, mana, Kak? Polis, siang, Jikalau aku nak sudah aku tinggal sini kau cakap, aku boleh pindah sekarang juga. Kau dalam rumah ini bukan tinggal harta babak kau, Din. Kau sebuah marah yang penghabisan. Jikalau kau ganggu aku lagi, anakku pecahkan juga kau, Din. Namuk betul dia mm. Potongan badannya macam Munah <laughs> <laughs> Muna. Muna. <laughs> Iya lah Munah Rupanya kau balik nak jumpa bangun Iya Munah juga mana ye iya? Ika <laughs> okay mun mun iya mina bukan Muna tapi mina munah ah salah salah orang dia saya bukan mau jangan beki jangan beki jangan asal Muna-Muna aja ni ni cuma katalipe batalan ni nasib baik aku tak kena mentam penyapu kontot Semua ini beda ya, udah diganti. Pak siapa namanya yang loge Jawa juga udah nggak ada di sini. tadi nak kalau gitu tolong teman-teman istri Ceritanya ya. sini, -sini. Satu Kayaknya memang dia cik. Dia tahu aja tempatnya ya Tempat Tempatnya selalu bersama sih Oh, kalau begitu kamu bukanlah Teguh Zaleha siapa itu Teguh Zaleha oh bukan ya. ceritanya sangat panjang cik. maafkan aku Gazzali Mana kau tahu nama aku kat Zaleh? Di lagu Tak dapat dipisahkan Kalau dipisahkan pincanglah lagu Dan rusaklah seni Oh dia Benar banget dia ni Zaleh Kamu ku Zaleh? Ya Aku Zaleh Kasih Zaleh Mengapa kau lari meninggalkan aku Zaleh? Aku jam Dalia Bapak kau lari meninggalkan aku Aku tidak lari, Ghazali Ayanda akulah yang menyebabkan perpisahan kita Pada malam itu Semasa kita sedang berjumpa rayu di sini Okey Ghazali Ya yeah. Maukah kau berjanji yang kau tak akan berpisah dariku. Biar apapun terjadi, aku tetap menyayangimu sehingga ke akhir hayatku. Kasihan. Oh, oh. Tembak. Ya, aku datang untuk memisahkan. Kasihan, kau jangan cuba nak memisahkan aku dengan kekasihku. Apa? Kekasihmu, anak korang ajar. Perli keturunan keturunanku. Balik. Balik! Kamu semua ajar kepada dia. Balik! tidak dengar cakap. Eh! Hmm. Balik! Balik! Balik! Balik! Lepaskan Balik! Aduh! Aduh! Aduh! Aduh! aduh, aduh. Oh dia sempat lari. Sudah, Oh ini nggak ya. ada di sini. Ya, Hendak pertama sih. sini dia perlu melapor ya kamu keluar lagi bertemu dengan aku kamu Gazali, bangun, Gazali, bangun, Gazali. Oh, Gazali, Gazali, Gazali, bangun, Gazali. Lebap lagi. Oh, oh, oh. lepaskan aku ini, lepaskan aku, Leparkan aku, lepaskan aku. Kayak bukan... Ke <laughs> <dirinya> kayak bukan kesannya <tuk> sini kayak bukan anaknya gitu ya enggak bisa ngomong apa-apa ceng nggak bisa berbuat apa-apa. Kasali, ah, Bunda. Oh di bius ya? Ah. Sunting bius ini. laki-laki kebanyakan. Kamu pentingkan darah. Kenapa ayah kamu tak pentingkan darah semasa ia kawin dengan aku dulu? Hah? jangan menghina kepala ayahku. Dan kamu jangan menghina kepadaku. Dia! Kusumpah oh, ditampar, Cuk. Kalau kau melipat polis, kau akan menyesal! Hello, hello, Polis? Bersaya, Adi Nurulah. akan adungkan kepada polis. Perikirkan ke bawah-bawah di kalau tidak, kalau tidak, kami salah. Iya, bapak Bapaknya ngapain? saudara tiri tadinya, sih. Itu pembunuhnya, Ji. Baik. Udah, meninggal. Abangku kuasa. Dibicarakan di mahkamah. Akhirnya, dia didapati salah. Lalu dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Oke. Okay. Dari sejak itulah fikiran ayah bertambah tegang. Sehingga dia terpaksa dirawat di rumah sakit gila. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita berdua saja Oke sekarang kita lanjut lagi tiga dua satu. Jadi ceritanya, uh, apa namanya saudara tirinya dihukum mati ya hukum gantung dan bapaknya gila gitu karena stres ya. Bentar <SILENCIO> <SILENCIO> <Kinter> banget <SILENCIO> ya, kita <Ji, Yang> <SILENCIO> Wah, sih, mendalami karakter banget ini. Legend, wah. di sini apa Dato Nisfu itu gak terlalu ini ya, gak ada komedinya. Di sini. Belum lagi, ya, Kerana suasana sekarang ini sangat terang kabut. Ayanda rasa pada hari inilah sebaik-baik hari yang Ayanda sendiri berunding dengan Tengku Salihara. Ayah Ayanda, uh, tentang harta benda Ayangku Karim, siapakah yang mempunyai kuasa penuh hari ini? Oh, oh. Tengku Salihara. Sebab sebelum Tengku Karim diserang penyakit otak, ia telah memuluh wasiat yang segala harta benda itu ia telah serahkan pada tempur salihala. Oke. Oh, okay. Kalau begitu kita mutilekak lekakan perkawinan ini ayanda uh. supaya harta itu jangan terlepas ke tangan orang lain. Iya. Oh, oh. Itulah yang ayanda khawatirkan sekarang. Eh, Di mana nih? Di pantai. Mobil-mobil keren semua, mobil dulu-dulu cik Pengusaha banget nih, stylisnya ini Pengusaha besar nih, pengusaha minyak Duduk, hmm. Mokri Ini dia Anak anda tunggu Zaliha tragis banget sih. Keluarganya tragis banget. Apa kabarmu ya? Kabar baik. Uh, silakan. Uh, sudahkah lupa anak Anda dengan tunangan anak Anda Tengku Muti? Oh, udah ditunangkan ya sebelumnya. Kabar baik. Tunggu Zaliha Tunggu Ayah datang kemari Ialah kerana nak menetapkan hari perkawinan anak anda Dengan Tunggu Mugri Tunggu Ayah Bukanlah Patik nak menolak perkawinan ini Tetapi tunggulah Ayah Patik sembuh dari Geri Di sana nanti Tunggu Ayah boleh berunding oh. Sebenarnya Tunggu Ayah telah pun berunding Dengan Ayah dan Ananda kalau tak percaya, ini bukti. Nah, akhirnya oh, menikah ya. Tapi mukanya di sini nggak ikhlas banget ya. yang satu itu yang di rumah tadi Masuk. itu siapa cuy? wah. Oh. Dinda, kanda rasa tersinggung. Sudah hampir tiga bulan kita nikah. waduh. Tapi di Dinda masih berlaku seperti orang asing Maafkan Dinda Kena menahan beraih kanda Sebenarnya pikiran Ah Dinda terlalu hulsing Apabila mengenangkan Peristiwa ayah dan bunda Ya tragis banget sih masalahnya ya Kalau lama Dinda di sini, Sudah tentu pikiran Dinda Tidak boleh tenterang Maukah Dinda kita bertukar angin Ke Europa? Amerika, betul tak? Oh, kekanda membawa Adinda? Sudah tentu. Terangkanlah di mana. Kanda akan menurut? Kalau kanda nak membawa Adinda, Adinda ingin nak beralih angin ke Anggrek Villa. Anggrek Villa? Di mana Anggrek Villa? Kijohor, Johor. Johor Baiklah. Besok kita berangkat ke Anggrek Villa. Oke, berarti memer rencananya memang. ini Ajis siapa? Oke sahabatnya. ke lebih hebat dari aku, Iya benar banget Dan aku rasa sungguh berdosa. ...berjumpa denganmu di tengah malam begini. Sebabnya kau sudah pun menjadi milik orang. Kazali, walaupun sudah tiga bulan kami menikah... ...tetapi kami mesti berlaku sebagai orang asing. Seleha, kita, kita sudah lama di sini. Baliklah. Malangkali sekejap lagi, suamimu juga akan pulang. Baik, Ghazali. Ghazali, bolehkah kita berjumpa lagi besok malam? Ya. Selamat malam, Ghazali. Zalia, selamat malam. Ghazali, besok... Akhirnya lega juga dia mengetahui semuanya. Saya juga lega, saya juga lega sih. Nah, ya, waktunya cukur, waktunya cukuran. Lihat, kedapatan kalau kan le jump scare di dalam Musik sih pergi ke Singapura, kok cepat banget. Suruhnya pun bisa Okey. Aku hairan melihat Kasutnya penuh berlumpur Bantal basah Gambar aku tergeletak di atas lantai Kaca hancur Hairan Hairan Kemukri Aku ingin memberi nasihat padamu Maukah kau terima? Nanti, oh, ya. Pak Kalau yang baik Aku sedia menerima Pergi Dengan nama pri kemanusiaanku Ceraikanlah Oh berarti bagus sih sahabatnya ya Jikalau kamu menceraikan istrimu Berarti Kamu menolong tua jiwa Yang telah kamu pisahkan Oh jadi Sebelum Tengku Daliah menjadi istriku Dia telah membuat perhubungan Benar si. Dengan Tengku mana Nkwajiz? Bukan dengan menggunakan Habis? Dengan siapa? Uh, dengan pemuda biasa Pemuda biasa? Siapa namanya? Uh, Ghazali Ghazali? Ghazali? Ghazali yang mana? Ghazali Pemuda yang memperbaiki pihak semangat Wajiz uh. Jikalau istriku menyintai manusia yang sama darjat dengan aku Aku rela menceraikan itu. Tetapi Jikalau dengan manusia durjana Yang rendah darjat seperti itulah hm, Jauh panggang dari api Kamu selalu mementingkan darjat Mementingkan darah Apakah keistimewaannya yang berada dalam darah kita? Betul-betul-betul betul. Salut betul, betul, betul, betul. salam Wajiz kalau engkau menghina darjaku, menghina, kau menghina-hinakan darah dan dadaku, Bukan hina cu Aku tidak menghina Aku bicara. Diam pengkhianat Kemaskan barang-barang kau Apu kau sekarang juga terjuga kura lagi padaku. Nampaknya soal darjah ini merenggangkan persahabatan kita, <laughs> Lihat Tapi aja. walau bagaimanapun, saya yakin kita manusia sama saja. Betul banget. Tidak, tidak ada rendah. Kondisi. Itu pesan banget Tadi di sini, Jin. Jangan terlupa diri. <laughs> apa lah teguh mpin tidak ada manusia yang tak bersalah kok kenapa gumupin salah gua aja barangkali rusak engine-nya eh, Saya betulkan aku pergi ikut hidupkan enjinnya semula Kamu nak bunuh aku cukup mungkin. Ah! Ah! Wah, dia datang di sini mau mengamuk. Kalau kamu semua mau selamat Serahkan gadali padaku oh. Kalau tidak Seluruh kampung ini akan kubakar kamu Serahkan gadali Serahkan gadali Lawan itu banyak ju <laughs> Ini kok, kok emosi ya, ya. Sekarang kau bertukar corak ya. Rana enam rampat istriku. Banyaknya orang di situ bukannya Itu kesempatan yang isi. Lalu Nanti aku tembak satu per satu. Lalu Eh perempuan tua Durjana, lalu dari situ. Durjana, aku tidak mau pergi dari sini tuan. Siallah aku mati bersama-sama dengan anakku. Aku bilang lalu dari situ. Daya, kenapa kau datang ke sini? Aku datang untuk menyelamatkan kekasih. Kekasih hmm. kau ya? Masa kau juga sudah sampai. Hmm, Kocak, nah, coba dari tadi itu orang banyak banget, bukannya. <tuh> nah, ini lho, baru lelaki. Do it. Do it like a duel. Darahnya mahal itu Darahnya. mahal itu berbangga dengan, darah Darahnya... berbangga dengan, itu. dengan, Betul dengan itu dari tadi. Wanita datang ternyata nggak mati ji. Kau sangat berbahaya. Maafkan aku. Untuk apa? Kenapa? Kenapa aku jadi begini? Itu sudah takdir, gazalia. Gazalia. Apabila lepas ida nanti ambil hancu saya sebagai istrimu yang sah tentang tikumukri gala aku membawanya menghadap pengadilan Okey teng jawab dia ya ceritanya ya. kamu orang-orang kampung tolonglah bawa mayat tikumukri I'm <laughs> going Oke, okay, ending Oke okay, selesai juga ya part kedua dari film piramli yang berjudul antara dua Darjet, cuy. Oke okay, menurut saya memang film ini banyak pengajaran sih cuy ya. Bukan kita disuguhkan dengan ceritanya saja gitu ya cerita antara kisah uh, si wanita dengan apa darah yang keturunannya uh, tengku dengan uh, apa namanya darah darah orang anak orang kampung biasa aja ya. Dan eh, itu masih berlaku sih sampai sekarang, cuy. Menenggak. Di di Malaysia masih berlaku kan hal, -hal seperti ini dan di Indonesia masih sangat-sangat berlaku, cuy, di setiap daerah. Dan ya kenapa saya sangat menyukai apa yang di, apa namanya, dicetuskan atau diomongkan tadi, dialog yang diomongkan oleh eh, apa namanya? Tengku siap namanya Aziz ya. Enggak salah ya, temannya tadi itu dia membahas tentang darah keturunan gitu ya, darah keturunan. Dan dia mengatakan darah keturunan ini dengan ini tuh sama. Kita manusia itu sama aja gitu ya. Cuman yang membedakan ya begitu karena ada yang terlahir memang uh, sudah menjadi apa namanya orang kaya, ada yang terlahir memang jadi orang miskin dan saya sangat apa namanya? Saya sangat Uh, menyukai dialog yang tadi, cuy. Saya menyukai kata-katanya, pesan yang ada uh, di dialog yang tadi, cuy. Keren banget, langsung sempat berpikir, "Iya sih, namanya kenyataan seperti itu sampai sekarang, cuy." <tuh> Alur ceritanya keren banget, tapi yang namanya film klasik itu pasti ada kekurangan. Dan menurut saya alur ceritanya itu dapat banget di part kedua ini benar-benar nggak -benar ada komedinya sama sekali cuy Di sini benar-benar uh, memperlihatkan keseriusan dari film ini cuy. Memang di part pertama tadi di part pertamanya memang uh, lebih ke komedi dan di part keduanya ini kita bisa diperlihatkan atau dipertontonkan gitu uh, alur cerita yang benar-benar serius-serius banget cuy. Dan ending Endingnya nggak eh, membuat kita itu eh, Apa ya Membuat kita itu menyesal gitu ya Dan mudah-mudahan ya Semua orang yang berhubungan Antara darah seperti ini juga cuy Bisa endingnya macam ini juga cuy tapi kebanyakan sih endingnya nggak seperti ini, cuy. Ya, di kejadian nyata gitu ya, nggak seperti ini endingnya, cuy. Oke, cuy. Dan kalau memang suka dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya, dan subscribe juga channel ini, cuy. Ya, biar saya bisa bersemangat lagi membuat uh, konten-kontennya menarik, ya. Dan terima kasih buat orang yang selalu stay di channel NDTK. Mungkin saatnya saya pamitin dulu diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you, next.